Selamat berjumpa dalam program Inspirasi Keluarga, serial Jalan-Jalan Keluarga Jarot. Tapi disampaikan bukan dengan berjalan-jalan, dari depan di teras rumah saya di Bintaro. Tujuan saya membuat serial Jalan-Jalan adalah supaya nilai-nilai inspirasi bisa disampaikan dengan rileks, dengan santai. Ada video klip yang bisa sebagai selingan supaya Anda nggak lihat muka saya terus. Kali ini saya mau berbicara, bercerita ketika saya dengan keluarga istri dan anak ya anak paling kecil si Bungsu pergi ke kota Perth di sana saya punya temen sahabat seorang konglomerat ya di Indonesia ini maka rumahnya besar sekali <gifat> di Australinya di Jakarta juga di Pantai Indah Kabuk rumahnya gede banget dan aneka mobil jangan tanya mereknya apa ada macam-macam merek mobil mewah ada di situ tapi temen ini baik banget saya udah beberapa kali nginep di rumahnya lalu dia tawarkan kepada saya Pak kalau mau jalan-jalan ke kota bisa ya jalan-jalan sendiri pakai aja mobil saya gitu ya nih pakai yang ini dikasih kuncinya gitu ya kan dikunci ini ada logonya kan Ini mobil yang mana nih Yang ditawarkan untuk dipakai mobil Rolls Royce Saya jujur belum pernah pakai mobil mewah Sekelasnya Rolls Royce ya. Tapi ya Karena dikasih kesempatan ya di tawarkan ya Oke okay lah gitu ya Karena emang rumahnya dia ini Mansion-mansion begitu kan Malah tidak dekat dengan stasiun gitu kan Emang cari rumah dekat stasiun Ya orang yang mau tinggal di apartemen Gitu ya Tapi komplek-komplek rumah mewah Kebanyakan agak jauh Karena memang mereka nggak akan pergi naik kereta Bahkan ditawarkan mobilnya Iyain ini aja ya Wah, pertama kali naik mobil Rolls Royce. Waduh, ini kayak naik sofa, <laughs> kayak duduk di atas sofa. Bener. Duduk hanya tongkrongannya, belum lagi mobilnya berat, sehingga kalau ada kerunjalan, ya nggak terasa. Mobilnya berat, kerja bagus, jadi gelondeng-gelondeng-gelondeng. Istilahnya itu gelondeng gelondeng gitu nah, Oke, okay, singkat cerita. Itu juga pertama kali saya di luar negeri menggunakan Google, yang bahasa Inggris. Kejadian sudah beberapa waktu lalu. Kota Port ini emang beda sama Sydney. Kalau Sydney itu kayak Jakarta, Port itu menurut saya kayak, gak segede Bandung sih kayak Bogor. Kotanya tenang, bersih, kota pensiun lah. Banyak orang pensiun, atau bahkan orang-orang kaya Indonesia, ya pensiunnya di Port. Apalagi lagi jarak dari Bali itu penerbangannya cukup pendek ya, maka banyak orang Indonesia punya rumah di burn, kembali ke ceritanya waktu saya pergi dengan keluarga dengan naik Roll rose ini gitu ya sampai di lokasi yang kita tuju, istri anak udah turun dari mobil, istri saya sempat bingung ini kenapa makhluk satu ini nggak turun-turun, kenapa saya gak keluar dari mobil gitu ya, saya itu bingung gitu, ini cara hand remnya gimana parkirnya, saya cari hand rampnya ketemu gitu ya, mobil saya di Indonesia kan hand namanya juga hand rem kan, pakai hand kan? ini di dekat tangan gak, -gak ada gitu. yang bisa dipencet jadi, waduh ntar kalau pencet ini, kapnya buka Kakaknya keringat dingin, emang saya bisa telepon yang punya nih. Tapi ah, masa telepon sih malu-maluin? Coba dulu dah, akhirnya ada sebuah, sebuah kayak semacam tombol yang bisa diinjak, jadi bukan hand tapi pakai kaki. Oh, bener, lampu parkirnya nyala. Aduh, saya kenapa lama banget? Saya nggak tahu gimana cara parkirnya membuat mobil, ini mobil mewah itu kalau mundur, nabrak mobil yang lain datang ngelundung jalan ke jalan waduh, pengalaman ya tapi, saya ini emang orang tipe, kalau secara temperamen dasar, orang sanguin yang learn by doing, berani mencoba tapi dengan berani mencoba, nah kemudian saya ini pergi dengan anak saya juga, yang yang nomor tiga itu tipenya sangwin gitu, ya. kalau dengan anak yang lain, yang nomor satu yang lebih ke perfeksionis, melankolik udah, jangan lapa, jangan pakai mobil mewah lah, kita sewa aja lah gitu, ya. ini sama-sama sangwin, jadi Wah, dia komentarnya jadi bagus. Gitu. Papa ini emang gak ada matinya. Selalu aja bisa belajar. Papa ini selalu bisa menemukan. Karena emang beberapa kali anak saya itu kehilangan barang gitu ya. Dia nanya saya itu ketemu. Ide-nya adalah cari solusi atas masalah. Termasuk sampai masalah barang hilang. Ada aja gitu ya. Jangan tanya lagi soal pompa rusak, pompa gak nyala, dan sebagainya. Saya kayak MacGyver di rumah yang bisa membetulkan aneka peralatan. Kemampuan itu muncul karena mencoba. Ketika mencoba, Akhirnya jadi tahu, kalau sampai nggak tahu kan kita bisa tanya. Coba kadang malu kan nanya gitu ya, kalau soal parkir mobil ini. Saya bawa cerita ini dalam kasus parenting. Di dalam mendidik anak, maka anak akan muncul kemampuan kalau dia diberi kesempatan mencoba. Anak akan muncul kemandirian kalau dia diberi kesempatan mencoba. Anak akan menjadi kreatif kalau dia diberi kesempatan mencoba. Jadi rumah yang penuh dengan peraturan membuat anak seperti terpenjara. Sekalipun rumah itu rumah mewah, seperti sangkar emas, <laughs> emas. Tapi menjadi sebuah sangkar, burungnya nggak bahagia, nggak bisa terbang kemana-mana. Dalam mendidik anak, perlu sekali yang namanya memberikan kesempatan anak untuk uh, mencoba. Dia mungkin akan, ya memang harus malah orang yang tidak pernah salah pasti bukan apa-apa. Bahkan seorang Peter F. Ducker itu seorang uh, konsultan manajemen perusahaan untuk seorang kru ya yang mengoperasikan mesin yang gak boleh ada kesalahannya, pabrik makanan bayi, yang gak boleh cari orang yang tidak suka mencoba, karena dia operator, yang harus mentaati SOP-nya. Tapi kalau anda cari seorang CEO, seorang direksi, cari orang yang berani mencoba, yang panah banyak berbuat kesalahan. Orang yang tidak berani salah, pasti tidak punya prestasi apa-apa yang luar biasa. Jadi justru, Keberanian mencoba dan kreativitas dibutuhkan untuk sebuah pekerjaan dalam level tertentu. Yang tentunya adalah dalam level leader, ya pemimpin. Karena itu kita malu mendidik anak untuk mencapai level-level itu. Dan diantaranya di adalah dengan cara memberi kesempatan mencoba, berkreasi. Memberi kesempatan berbuat salah, menghadapi kesalahan. Bahkan juga memberi kesempatan seorang anak mengalami kegagalan. Jadi saya lompat cerita dari Melbourne, Perth, Australia. Kita pindah ke Indonesia. Anak pertama saya. Orangnya perfeksionis. Ya, ranking satu terus. Maka justru saya ajari dia pengalaman gagal. Dia nggak pandai melukis, saya dorong ikut lomba lukis. Betul, kalah. Waktu kalah nangis dong dia perfeksionis. Biasanya ranking satu terus, piano juara, matematika juara, sempoa juara, super brain juara. Maka dia ranking satu terus, dapat beasiswa. Saya dorong ikut lomba lukis, kalah, nangis. Emang sengaja supaya dia punya pengalaman kalah. Nah waktu dia nangis, wah panitia pak ini kita berikan dia piala sebagai harapan empat. Mana ada namanya silah harapan empat. Daripada anak bapak nangis, jangan. Emang kita sedang latih dia untuk menangis. <laughs> kita latih dia untuk gagal. Karena hidup ini gak selalu berhasil. Dia pernah menghadapi sebuah kegagalan. Dia mengatasi sedihnya karena gagal coba anak enggak pernah mencoba, enggak pernah gagal, enggak pernah mencoba, enggak pernah salah. Nah, nanti begitu dia besar, dia kerja, dia menikah, menghadapi kesalahan, kegagalan, stresnya luar biasa, depresi. Karena itu sejak kecil anak bisa dilatih Dilatih untuk apa? Untuk gagal? Dorong aja ikut lomba yang dia nggak mampu pasti kalah Sehingga dia akan mengerti bahwa hidup ini dia tidak harus bisa segala hal Dia punya sesatu keunikan yang dia hebat di situ Tapi dia tidak harus hebat dalam segala hal Itu realitas hidup yang dia akan jumpai nanti Tapi kita bisa persiapkan sejak usia dini, sejak kecil Secara sengaja di dalam parenting Kembali ke soal berani mencoba. Juga hal yang penting dalam hal kreativitas. Jika saya sendiri sebagai pribadi yang berani mencoba. Bahkan mungkin sudah levelnya iseng gitu. Suka coba-coba gitu ya. Tetapi ternyata ini bukan hal yang selalu negatif. Ketika saya besar dan saya menjadi be bekerja. Saya bekerja di Astra waktu itu. Product development. ya Business development. Yang memang kemampuan dan keberanian mencoba diperlukan. Anak itu unik. Temukan keunikannya. Kalau dia suka mencoba, berikan dia kesempatan. Kalau dia perfeksionis kasih kesempatan gagal, sehingga akhirnya ketika itu terjadi, kita bisa masuk sebagai coach mentor untuk memberikan nasihat yang tepat. Sehingga kita bisa membangun kepribadian anak, bukan hanya teori, tapi berdasarkan apa yang dia alami. Itulah inspirasi hari ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam dasyat, bahagia, luar biasa.